Bilamana syaitan menjadi wajah Allahumma asli li dina di wa asmatu amri wa asli li dunia lati fiha ma'ashi wa asli li akhirati lati fiha ma'adi wa ja'alil al haya taziyaratan di fi kulli khayri wa ja'alil al mawta di min kulli shar. اللهم اجعل غير عمري آخره وغير عمري فواتمه وغير أيامي يوم, يوم ألقاك فيه اللهم إني أسألك عيشة حنية وبيتة سوية ومردا غير مخز ولا فادح. Allahumma inni as'aluka khairal mas'alati wa khairal tu'ai wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal imani wa khairal rahmat wa khairal hayati wa khairal mamati wa ta'bitni wa taqya al-mawazi wa haqqa imani wa arpa' darajati wa taqqbal salati وَغْفِرْ لِخُطِئَةِي وَأَسْأَلُكَ الْأُولَى مِنَ الْجَنَّةِ اللهم إني أسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَاهِمَ مَغْفِرَتِكَ وَأَسْأَلَى مَتَا مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالْغَنِيمِ مَتَا مِنْ والفوز بالجنة والنجاة من النار ولهم احسن عقبتنا في الأمر كلها وأجرنا من زي الدنيا وعذاب الأخرة واللهما قسم لنا من خشياتك ما تهول به وبيننا وبين معسيتك ومن طاعتك ما تبالغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا منصور لبد دنيا وممتنا وباسمنا وابصارنا وقومتنا ما احييتنا وجاءه وايثمنا على من ظلمنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا نا دغ فروت ولاعم إ فرج ولا لدينا إ فيت ولا حجة من حواجد يا والخرات إلا, إلا قيتها يا أرحم الرح من ربناءاتنا في ال يحس تو في الأخات حن ونا ذا بار وصلن الله أن Ya Allah, demikian harunikanlah hamba kepadaku dengan Al-Quran dan jadikan Al-Quran sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi hamba Ya Allah, ingatkan hamba terhadap apa yang telah merupakan dari Al-Quran hamba apa-apa yang belum hamba ketahui dari Al-Quran Anugerahilah hamba kemampuan untuk senantiasa membacanya sepanjang malam dan siang Jadikanlah Al-Quran hujah bagiku yang dapat menyelamatkanku Wahai Tuhan seluruh alam Ya Allah benahilah pengetahuan dan pengalaman agamaku Yang akan menjaga, menjadi penjaga urusanku Benahilah duniaku tempat hamba mencari penghidupan Benahilah kehidupan akhiratku tempat hamba kembali Jadikan Hidupku sebagai tempat untuk melaksanakan segala kebaikan dan jadikan matiku sebagai pemutus segala keburukan Ya Allah jadikan sebaik-baik umurku agar menjadi yang terbaik di akhir usiaku Hariku yang terbaik adalah hari di saat hamba bertemu denganmu kelak Ya Allah hamba memohon hidup yang nyaman, mati yang tenang dan tempat kembali akhirat yang tidak memerlukan dan menghinakan Ya Allah, hamba meminta sobat baik permintaan permohonan keberhasilan ilmu, amal, pahala, kehidupan, kematian, dan tetapkan hamba dalam semua kebaikan itu Beratkanlah timbangan amal baikku, hubunganlah imanku, tinggikanlah jerajatku, nerimalah sholatku, ampunilah kesalahanku, dan hamba memohon kepadamu surga yang paling tinggi Ya Allah, pastikan hamba memperoleh rahmatmu, meraih ampunanmu Terbebas dari segala dosa, mendapat manfaat dari segala kebaikan, merahut keuntungan berupa surga, dan terlepas dari siksa neraka. Ya Allah, baguskanlah akhir semua amal kami, serta jauhkanlah kami dari hindanya dunia dan siksa akhirat. Ya Allah, berikanlah kami rasa takut kepadamu yang akan menghalangi kami dari berbuat maksiat. kami ketaatan kepadamu yang akan menghantarkan kami memasuki surga-Mu. Curahkanlah keyakinan sehingga membaringankan musibah hidup yang menimpa kami. Nimpahkanlah kami kepuasan dengan pendengaran, penglihatan, dan kesehatan selama Engkau menghidupkan kami Dan serta jadikanlah semua itu sebagai warisan bagi kami Hadirkanlah semua penuntut bagi siapa yang menzalimi kami Tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi kami Janganlah Engkau jadikan musibah dalam urusan agama kami Janganlah Engkau jadikan dunia sebagai tujuan utama kami Dan tidak pula tujuan ilmu kami Janganlah Engkau tempatkan kami di bawah kekuasaan orang-orang yang tak menyayangi kami Ya Allah janganlah engkau sisakan sekecil dosa pun bagiku Melainkan engkau ampuni semuanya dengan engkau tinggalkan sebersit keraguan pun bagiku Melainkan engkau hilangkan semuanya Janganlah engkau tinggalkan sepesoran utang pun bagiku Melainkan engkau lunasi semuanya Janganlah engkau abaikan semuanya Waizat ya maaf pengasih dan segala dari segala pengasih Ya Tuhan kami, anugerahlah kami kemenangan dunia-dunia dan akhirat serta jagalah kami dari siksa api neraka. Semoga Allah senantiasa memberikan salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya yang terpilih serta salam yang berlimpah kuat sama benar Allah dengan segala firman-Nya.